Encelotti minta Hazard bantu-bantu Benzema, bakal jadi false nine? Carlo Encelotti ingin indir Hazard membantu Karim Benzema di lini depan Real Madrid. Kabarnya, pemain Belgia itu bakal diminta berperan menjadi false nine. Hazard kesulitan di Madrid, sejak dibeli dari Chelsea senilai 100 juta euro pada 2019. Tiga musim di Spanyol, pemain 31 tahun itu baru membuat 66 penampilan dan bikil 6 gol. Sudara berkali-kali memaksa Hazard absen di Madrid, sejak era kepelatihan Zinedine Zidane dan Carlo Ancelotti, x Lille itu banyak bermasalah pada fisiknya. Meski begitu, Ancelotti pelatih Madrid saat ini tidak ingin membuat Hazard patah semangat. Kabarnya, pria Italia itu sudah menyiapkan rencana buat sang pemain. Menurut AS, Eden Hazard bakal dicoba untuk menjadi post -9. Peran itu akan diterapkan ketika Karim Benzema, ujung tombak utama Real Madrid, diistirahatkan. Carlo Ancelotti kabarnya menyiapkan rencana itu karena memikirkan kondisi Benzema yang sudah berusia 34 tahun. Apalagi striker asal Prancis itu kemungkinan masih akan menjadi andalan negaranya saat tampil di Piala Dunia 2022 di Qatar November-Desember mendatang. Musim lalu, Benzema menjadi striker utama Madrid yang bisa melesakkan 44 gol. Madrid juga sukses memenangkan titel juara Liga Spanyol dan Liga Champions. Peran Poisoner sendiri bukan hal asing bagi Hazard. Di Chelsea, ia pernah memainkan peran itu ketika dilatih Maurizio Sarri dan bisa tampil apik. Liga Italia, dua Real Madrid menuju Serie A. Siapa hayo? Real Madrid kabarnya segera melepas dua pemainnya ke klub Serie A Liga Italia. Dua pemain yang dimaksud adalah Luka Jovic dan Mario Gila. Real Madrid memilih untuk melakukan gerak cepat di jendela transfer musim panas ini. Padahal mereka baru saja menjadi juara La Liga Spanyol dan Liga Champions. Setelah gagal merekrut Kylian Mbappe, Real Madrid langsung berhasil mengamankan gelandang muda Aurelien Tchouameni yang diboyong dari AS Monaco dengan biaya 100 juta euro. Sementara itu, Real Madrid juga sudah melepas beberapa pemainnya mulai dari Marcelo, Asko hingga Gareth Bale. Kini Los Blancos bakal segera merelakan kepergian beberapa pemain lagi. Jurnalis spesialis transfer pemain Fabrizio Romano mengabarkan Real Madrid berharap bisa merampungkan kepergian dua pemain dalam beberapa hari ke depan. Nama pertama adalah penyerang Luka Jovic. Real Madrid kabarnya segera mencapai kesepakatan soal kepindahan Jovic dengan klub kuda hitam Serie A Fiorentina. Luka Jovic memang sudah lama ingin meninggalkan Real Madrid karena ia tidak mendapatkan kesempatan bermain reguler di skuad asuhan Carlo Ancelotti. Fiorentina sendiri kabarnya sudah memiliki rencana untuk menggelar tes medis bagi kepindahan Luka Jovic pada pekan depan. Satu lagi pemain yang akan dilepas Real Madrid adalah bek tengah Mario Gila. Pemain berusia 21 tahun ini diakhiri bakal bergabung bersama Lazio. Gila bergabung bersama Real Madrid sejak 2018 setelah direkrut dari akademi Espanyol. Hal itu, pemain yang berposisi sebagai bek tengah itu masuk ke tim Real Madrid B. Ex-pemain Madrid, Bape bertahan di PSG karena alasan politik. Mantan pemain Real Madrid, Jesse Rodriguez, mengaku kaget karena Kylian Mbappe memilih bertahan di PSG. Menurut dia, Mbappe batal ke Madrid karena terkait politik. Superstar sepak bola Prancis itu, Santer dikabarkan akan berlabuh di Santiago Bernabeu setelah kontraknya di PSG habis pada akhir Juni. Mbappe sejak lama ingin bergabung Los Blancos dan sudah menolak berbagai tawaran kontrak baru dari Les Parisiens. Akan tetapi pada prosesnya, Mbappe berubah pikiran. Pemenang Piala Dunia 2018 itu memilih memperpanjang kontraknya di PSG sampai 2025. Mbappe disebut-sebut mendapatkan kontrak menguntungkan, termasuk gaji bersih dengan nilai fantastis sekitar 100 juta euro per tahun. Jesualdo Gomes pernah menghabiskan empat musim di Real Madrid sebelum bergabung PSG pada musim panas 2016. Jesper berpendapat alasan klien Mbappe menolak Real bukan murni karena alasan sepak bola. Saya terkejut, pelatih JuJu Suarez kepada Patrida zodokop Dia pernah bilang kepada saya bahwa dia akan bermain untuk Madrid. Dia mesti bertahan karena alasan di luar sepak bola, melainkan alasan politik untuk orang-orang Prancis. Kalau alasannya berkaitan dengan sepak bola, maka dia akan memutuskan bergabung dengan Madrid. Dia merasakan tekanan besar di banyak aspek yang berbeda, diमपुर sepak bola berusia 29 tahun itu. Presiden Madrid Florentino Perez juga menuding adanya alasan politik dibalik keputusan Bape, apalagi Presiden Prancis Emmanuel Macron ikut campur tangan. Empat klub berebut Asco usai dipastikan tinggalkan Real Madrid pada musim panas 2022. AISCO Alarcón sudah dipastikan meninggalkan Real Madrid pada bursa transfer musim panas 2022. Kini, Asco pun langsung menjadi rebutan banyak klub elit. Tercatat ada empat klub yang siap berebut sang pemain. Aesco Alarcon dalam tiga hari ke depan akan berpamitan dengan Real Madrid mengingat kontraknya akan berakhir pada 30 Juni 2022. Dengan status bebas transfer itu, tak aneh jika sudah ada banyak peminat yang ingin mengambil jasanya. Pemain berusia 30 tahun itu pun dilaporkan menjadi target sejumlah klub dengan statusnya yang bebas transfer. Keputusan untuk hengkang dari Madrid tak lepas dari minimnya menit bermain yang didapatkannya musim lalu. Aizko dikabarkan menjadi incaran empat klub di bursa transfer musim panas ini. Aizko hanya bermain selama 17 pertandingan di semua kompetisi tanpa mencetak gol dan hanya menyumbang dua asis. AISCO sendiri sudah mengirim pesan perpisahan kepada penggemar Madrid usai membantu Los Blancos, julukan Real Madrid, meraih gelar juara Liga Champions 2021-2022. Gelandang asal Spanyol itu memilih untuk tidak memperpanjang masa baktinya di Santiago Bernabeu dan ingin mencari tantangan baru. Selama 9 musim berseragam Madrid, AISCO sudah mencatatkan 53 gol dan 56 asis dari 353 pertandingan di semua kompetisi. Ia pun berhasil meraih 19 trofi di semua kompetisi bersama El Real. Roma ingin mendapatkan Aizko sebagai pengganti Henry Meritayan yang akan hengkang ke Inter Milan. Terlebih, kehadiran Jos Mourinho akan membuat Roma bisa mendapatkan Aizko.